Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak ibu semuanya Ibu harap hari ini kamu semuanya sehat Dalam kondisi baik Tidak kekurangan satu apapun Hari ini kita akan mulai belajar Tapi sebelumnya ibu ambil absen dulu oh, Semuanya hadir? Hadir Sudah berdoa tadi pagi Sebelum ibu masuk Kalau belum silahkan berdoa terlebih dahulu Selesai Oke, baiklah anak-anak ibu semuanya, hari ini kita sudah masuk ke pertemuan eh, yang ke-1 Dalam tema operasi hitung perkalian pada matematika Nah, sebelumnya, minggu lalu kita sudah belajar juga tentang perkalian Nah, hari ini kita belajar lagi tentang perkalian Nah, baik anak-anak ibu semuanya Hari ini tujuannya adalah kamu bisa memahami tentang operasi hitung perkalian dan juga kamu juga bisa menghitung perkalian pada kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai operasi hitung perkalian. Nah, kalian semua harus menyimak apa yang Ibu sampaikan ya. Oke, baiklah anak-anak Ibu semuanya. Hari ini oh, Ibu bagikan satu lembar soal, terdiri dari 10 soal. Nah, hari ini kamu semua harus selesaikan soal tersebut dalam beberapa menit saja. Nanti Ibu kumpulkan. Oke, satu orang tolong ambil bagikan ke teman-temannya. Oh, tidak usah, biar ibu saja yang memberi, membagikan kepada kamu semuanya. Baiklah, e, nanti dikerjakan caranya itu e, disilang. Tapi sebelumnya, sebelum kalian mengerjakan soal itu, ibu punya media pembelajaran agar kita bisa memahami operasi hitung perkalian lebih baik. Nah, di sini ada angka 1 sampai sepuluh, dan di sini ada tabelnya. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan untuk mengali oke, ada angka 1 sampai angka 10 di sini, dan di sini adalah menemukan jawabannya. Nah, udah ada yang menurun dan juga mendatar, angka 1 dikali, x ini adalah kali, dan 1 kali 1 adalah 1, oke. Nah, seperti itu nanti ya, ada yang mau ditanyakan. Nah kalau tidak ibu lanjutkan saja Kamu kerjakan soalnya nanti Dalam waktu beberapa menit saja Ibu kumpul Paham? Baik Sudah selesai semuanya Kalau sudah selesai Kerjakan oh, Dari pembahasan kita tadi bahwasanya Dalam kehidupan sehari-hari Kita pasti akan menemukan Hal operasi hitung perkalian Nah Halo, berikutnya kamu ibu tugaskan di rumah untuk mempelajarinya kembali. Besok akan ibu tanyakan lagi. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.